Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. oke di sini? Beraninya sendirian Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. nggak takut sama saya Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak biasanya kalau digerbi sama pemabu itu lari, uktinya ini uktinya nggak takut sama saya. Aduh, nggak mau boleh sendirian di taman ini. Kenapa saya mendengar satu? Apa itu? Biasanya saya ngomong baik-baik. Yang... Aduh, Karena takut sama saya? enggak saya takut sama oh, itu. Takut saya. Nggak takut sama saya. Kenapa Mbak? Ukti nggak takut sama saya gitu? Hah? Hmm? Saya pernah membaca satu. Satu apa? Satu kalimat dari seorang Habib. Habib siapa itu? Jadi uh, kalau nggak salah. Itu... Ya. Barang siapa yang merasa dirinya lebih baik dari seorang penampung Maka ia memiliki dosa lebih besar dari seorang pengatuh. Makanya. Iya lebih? Besar Dosa Iya, yang lebih dosa besar dari seorang penampung ya. Masya Allah. Saya, saya juga gak merasa diri saya sempurna, Mas Saya jadi dosa saya lebih besar daripada Mas, Mas Mungkin saya punya, cuma punya kewajiban buat mengingatkan Masnya. Berarti gak gak, gak, gak takut sama saya, berarti? Saya gak takut, kalau saya takut berarti sama saja saya gak peduli sama Mas Aduh Biasanya kalau orang pemabuk itu sudah terdekati cewek lari dia. Kita harus sehati. Oh, harus dinyat-nyatin gitu nggak? Kalau kita nggak ingetin sama saja dosa kita, sama seperti orang tersebut, sama saja kita harus berbuat dosa tersebut. Di nasehatin diingetin bahkan nggak takut sama saya gitu aduh, minum dulu oke tapi lebih baik nggak minum deh mas hmm? aja deh kenapa? nggak baik Maksudnya kan itu mas tau nggak ini, ini kan terus? Jadi jangan lebih baik, jangan baik mas, ya. istifa, daripada minum-minum begini kan tapi hmm. kan terus dirinya mas sendiri gitu oh gitu? Ya. aduh maruk, maruk, maruk, duit Lama belum. Kalau saya usah. Ini saya beli pakai uang Tapi hmm. besar po. Iya. Ini masalah buat Ini Kenapa boleh? Tidak sepuluh lagi, mesti deh Iya, jangan dikeluang Buat apaan aja juga? Buat aja aja gitu Aduh Mas tidak, ya siya Allah Berapa, Upti Hargai lahan itu Gak enak melihat orang juga Iya Aduh, pusing kepala saya, Upti Aduh panas panas panas panas ini pusing gitu nih pusing ini oke pusing pusing harus ya, setiga far uh, gitu ya aduh aduh itu ya saya mau jual hp mau mau buat beli minuman lagi? nggak usah. ini dia jual hp saya. nggak mas. saya enggak bakal beli kalau cuma kalau pasnya buat bantu orang atau apa saya beli tapi kalau buat minuman nggak ya kan sama saja, saya dosanya hmm. besar Kan mau bantu saya buat beli minum lagi Nggak, ya, baik bang aja minumannya Wede, eh, kenapa diambil ya, minuman saya? Usah, tapi ini es kopi lo istighfar deh <laughs> Kan banyak minuman yang lebih enak hari ini Iya, istighfar Istighfar ya Tidak! <susuruh> Lakukan dosa mungkin hamba sering melawan sama orang tua mungkin hamba sering bikin orang tua hamba sedih ya Allah hmm. hamba mohon penyakitlah umur kedua orang tua hamba ya Allah berikanlah rezeki tawatan nasuhah ya Allah sebelum engkau mencabut nyawa kedua orang tua hamba ya Allah hamba ingin orang tua hamba bahagia ya Allah hamba belum bisa Panas kebaikan kedua orang tua hamba ya Allah Ya Allah Aku tidak apa ini ya Allah Allah Kenapa tak nangis Kenapa tak nangis على محمد يا ربي صلي عليه وسلم ربي فانفعنا بباركتهم واهدينا الحسن بحرمتهم ربي فانفعنا Kenapa kakak nangis? Kenapa kakak nangis? Kenapa? Kenapa? Apakah dengan cara-cara yang salah itu atau gimana? Masa salah tapi Terus? dengan syair-syair dan kalimat-kalimat yang ingat ya aku suruhkan itu Kenapa? sama kita juga, kak. saya ini juga bu, bapak belum bisa ada orang yang baik lagi, saya berusaha jadi yang lebih baik lagi. Kak. tapi saya ini terima kasih sama kakak udah ingetin saya gitu. biasanya kalau saya dapatin cewek setelah saya lagi minum minum pernah lari dia, tapi saya selalu sama kakak. karena kakak enggak takut, karena kakak berani kasih saya saran saya tahu manusia nggak ada yang sempurna, kita sama-sama punya masa lalu, iya, kita juga sama-sama dalam proses Iya sebelum saya seperti ini saya juga melalui proses, iya, jadi saya nggak boleh adjust orang Iya, bener, masih banyak kadang-kadang aduh, mana baktul saya kak? Ya udah, buat apa ini lagi? Enggak saya minum beneran Beneran? Iya. Jangan Iya kak buang aja deh akhirnya. Iya, ntar saya buang sendiri kayak itu. Tapi jangan minum aja ya. Iya, Kak. Iya. Ya, ya. ya. Sama Allah sama di situ. Iya, Kak. Benar. Amanah ya? Iya, Kak. Makasih banyak, Pak ya. Ini enggak apa sih bilangnya enggak? Ini enggak ada gunanya Iya. Oke, gitu. ya, nah, Pak ya. Saya pergi dulu kak, ya. Makasih banyak, Pak ya. Tapi mohon maaf kalau saya udah jadi kata nangis gitu ya. Assalamualaikum. Itu, sih, ya. Assalamualaikum. Lah itu dibuang? Iya, asalamualaikum. Aduh.